Semua petani pasti menginginkan tanaman yang subur, yang sehat, yang panjang umur, yang tahan penyakit ya teman-teman. Alhamdulillah ini timun komandan F1 tanaman admin ya teman-teman. Kita bantu cek. Di media tanam karena kesuburan ada hubungannya dengan media tanam ya teman-teman Ternyata tanaman ini menggunakan mulsa kayu ya teman-teman Kayu dan genteng Kita cek di balik kayu ini ya teman-teman Kita cek bersama-sama Iya sama-sama kita lihat ya teman-teman Ternyata di balik kayu ini ada akar-akar ya teman-teman dan menurut ilmu pertanian ya teman-teman, akar-akar ini terinfeksi oleh jamur mikoriza ya teman-teman. Nah ini ternyata rahasia di balik kesuburan tanaman mentimun ya teman-teman. Silahkan teman-teman isolat jamur mikoriza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.